Baiklah, persahabat, untuk menemani santai pagi kalian Saat ini, Bang Mimin akan menyuguhkan Kabar spesial bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar Di kabar pertama, persahabat, ya, kita awali dengan Kata-kata yang sangat bijak banget nih Dari Kak Nurul Rabu Berkah 21 Desember 2022 Awali hari ini dengan bismillah Semoga hari ini lebih baik dari hari-hari sebelumnya Semakin dikuatkan langkah ditenangkan hati, diluaskan kesabaran, disehatkan jiwa dan raga, dilancarkan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya, persahabat, selalu diberikan kesehatan, selalu dimudahkan segala urusan kita, apapun itu. Bismillah, persahabat. Untuk berikutnya, persahabat, kita lihat juga, ini ada penegasan juga nih dari Pabdansi ya. Ini spill kejutan yang tentunya diberikan oleh Pub dance, bahwasanya memang betul Leslar akan berangkat umroh tahun ini Dan disampaikan juga oleh Pub dance ya Insya Allah dengan BBL juga Dan tentunya ulang tahun BBL spesial itu akan berada di jeddah Masya Allah ulang tahunnya di jedah nih berselabat ya Kita berharap banget ada kabar baik Surprise kejutan spesial di hari ulang tahunnya BBL Bismillah persahabatnya Apapun niat yang direncanakan oleh Leslar Lancar dan tidak ada halangan satu hal apapun Amin Kita lihat juga persahabatnya Banyak tanggapan komentar, banyak respon juga yang diberikan diantaranya dari akun Hakaniati Niyati Masya Allah, Bismillah, semoga Allah lancarkan niat baik Leslar Family Untuk berangkat ke Tanah Suci, melaksanakan ibadah umroh Semoga semua urusan dipermudah untuk keberangkatannya Amin, Allahumma amin Masya Allah banget persahabatnya Kita selalu mendoakan yang terbaik Selalu mensupport, mendukung apapun yang dilakukan oleh Lesti dan Rizki Bilar Bismillah lancar untuk ibadah umrohnya, idola kesayangan kita, amin untuk berikutnya juga persahabat perhatikan di sini ada postingan terbaru dari Papa B semalam tujuh jam yang lalu persahabat diunggah kembali oleh fanbase Sendal putih Bilar BBL ini lagi anteng banget sama papa nonton Naruto nih persahabat dia Papa Bilar pun mengunggah sebuah kalimat latihan duluna sebelum nantinya kamu akan menjadi wibu wow insya Allah banget ya sambil gigit jari tuh BBL lucu dan menggemaskan sekali ya. Anteng banget dengan papapnya, nonton bareng Naruto luar biasa Dan tentunya persahabatnya Alhamdulillahnya Les Large Family sudah tiba di rumah Masya Allah banget ya, tiba-tiba udah ada di rumah aja nih idola kesayangan kita Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia Kita lihat juga persahabat kalimat caption yang dituliskan Masya Allah, abang anteng banget sih kalau lagi sama papap Ontinya sampai salvox sama belahan rambut abang Yang sama dengan papa Alhamdulillah dan pulang dengan selama sampai rumah Masya Allah Luar biasa bersahabat Kita lihat juga tanggapan komentar Banyak sekali respon yang diberikan diantarin tadi aku Putri mana Wedding mengatakan Ntar kalau udah gede, bikin poni lempar ya nak Kayak papa kamu waktu PDKT sama bunda aduh <gif> Ada juga tanggapan lain dari akun BritaZ mengatakan Nyaman banget ya Bang El Sambil dipangku sama papa Sambil nonton Naruto Mana sambil ngembut jari lagi Masya Allah, ini lucu dan menggemaskan sekali ya Ini kebahagiaan juga untuk keluarga Konoha Alhamdulillah Selalu mendapatkan kejutan, vitamin, langsung disuguhkan oleh idola kita Lesti dan Rizky Bilar. Untuk berikutnya, para sahabat, yang kita lihat juga, Papa Bilar semalam mengunggah sebuah kalimat. Perhatikan, para sahabat, kalimat yang diposting oleh Papa B. Gosip dibuat oleh orang iri, disebarkan oleh orang bodoh, dan diterima sebagai kebenaran oleh orang idiot. Ini bukan kata gua ya, ntar dibilang si Bilar ini bla bla bla bla, tuh persahabat. Bapak Bilar ini menyinggung kembali akun-akun gosip persahabat yang menggiring opini yang selalu menyebar fitnah. Jadi hati-hati untuk semua akun-akun gosip karena masih dipantau oleh seorang Rizky Bilar dan Lesti Kejora.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 Mohon mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.